Hai hai hai Karisma Harimau Sumatera bukan hanya segedar legenda saja tidak sedikit korban dari kucing besar ini akibat konflik antara manusia dengan satwa itu seperti kejadian ketika mamalia bernama latin Panthera Tigris Sumatrae tersebut membuat heboh warga yang mengaku melihat si raja hutan tersebut di kebun sawit Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara Sejumlah warga mengaku melihat harimau di areal perkebunan sawit milik perusahaan di Desa Sungai Kijang, Kecamatan Rawas Ulu Muratara. Tim dari BKSDA Provinsi Sumatera Selatan akhirnya turun ke lokasi untuk memastikan kebenaran dari keberadaan binatang buas tersebut. Tim dari BKSDA Sumsel sudah melakukan penelusuran dan pengecekan, kata Kepala BPBD Kabupaten Muratara. Selain itu, para tim melakukan pencarian jejak tapak kaki binatang yang diduga harimau di sekitar kebun sawit perusahaan. Mereka bermodalkan rekaman video yang dimiliki oleh salah seorang warga desa Sungai Kijang serta pengakuan beberapa pekerja perusahaan perkebunan sawit tersebut. Ada warga punya video tapak kakinya, langsung ditunjukkan lokasinya. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Di lokasi pertama, tempat warga mengaku melihat binatang diduga harimau itu, tim menemukan bangkai hewan simpai yang diyakini bekas di mangsa harimau. Di lokasi kedua, tim menemukan bekas tapak jejak kaki yang diduga harimau, namun sayangnya telah mengalami perubahan akibat terkena hujan. Menurut warga yang mengaku melihat harimau itu sudah dua minggu yang lalu, jadi jejak tapak kaki itu sudah berubah kena hujan, sehingga tim BKSDA belum bisa memastikan apakah itu jejak harimau. Ujar Kepala BPBD Kabupaten Muratara. Setelah melakukan penelusuran di beberapa lokasi, tim tidak menemukan wujud binatang buas yang disebut-sebut warga tersebut. Dari pengecekan dan pengukuran bekas jejak tapak kaki satwa yang ditemukan, tim BKSDA memastikan jejak itu bukan bekas tapak kaki harimau, namun diyakini macan dahan. Tim dari BKSDA Sumatera Selatan sudah menjelaskan kepada masyarakat di sana, terkait ciri-ciri jejak harimau dan macan dahan. Nah, dari pengukuran jejak tapak kaki yang ditemukan itu, kemungkinan besar macan dahan kata orang BKSDA. Terang kepala BPBD Kabupaten Muratara. Tim dari BKSDA Sumatera Selatan sendiri memastikan adanya macan dahan di areal perkebunan sawit perusahaan tersebut, karena wilayah itu memang habitatnya. Mereka menyarankan kepada warga masyarakat untuk tidak merasa takut yang berlebihan namun diimbau agar dalam melakukan aktivitas di hutan jangan sendirian. Tim BKSDA menyimpulkan jejak tapak kaki yang ditemukan di lokasi tempat warga mengaku melihat harimau itu 80% bukan jejak harimau, namun diyakini jejak macan dahan, kata Kepala BPBD Kabupaten Muratara.